Hai guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Penas ya Oke, jadi video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan lagi preset alik muson buat kalian guys ya oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya <SILENCIO> oke lanjut ke preset yang kedua guys oke lanjut ke riset yang ketiga ya oke lanjut ke riset yang keempat guys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 Oke lanjut ke preset yang ke tujuh guys Oke lanjut ke preset yang ke 8 ya pres lebih plong rasanya enak banget jadi ketemu sampai sekarang oke okay, lanjut ke versi yang ke-9 Oke lanjut ke preset yang ke-10 guys Oke lanjut ke preset yang ke-11 Ke ke so okay, lanjut ke preset yang ke-12 Oke, lanjut ke preset yang ke-13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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-16 ya Oke lanjut ke preset yang ke 17 belas Oke lanjut ke preset yang ke-18. No. Oke lanjut ke preset yang ke-19 ya guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-20 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-21.